Tas ngegein rasa kan kulo pati matur tang hape Muhammad Faqil matur Habib Haidar al Cifri, kulo ngawas nomorikin bon hatam bang hachi, datas sing ngaci yo kes wali sing ngulang yo, menowo yo wali kung situlang yo ha, wali ngego kale si cika kasi ya Allah, ngego katus sing wali wali tanda ngekatus Habib bali al Habshega, tos ono wali mana ngeseng kisa ke ni Allah, ngego kulo jenengan ngego dati wali kung ngekatus, <laughs> dati. Nak Walil amri ke Yasin, tukang ngurusi urusan. <laughs> Jadi orang urusan dia gitu diurus ngurus aja, tukang ngurus. Terus, <laughs> ane <laughs> gini uh, kok kitab Khawlah Ikhdiwal karangan ini pun Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasan. Gitu. Terus kalau ingin kau bertengah os khutaman kalau nyebitin bab haji rukun Islam pun kalau langsitan ter, ke Sapang sih terkenal nyanyi ini, maturnebek kulok mereka setengahnya mau takbir pula Sinau diwira gelap takbir di foto terus yes, terus kok orang alim <tuk> <tuk> ya bagus ya? apa? kadang ya tak keluk gus ben hormat kadang tak keluk apang, ya jajal tersinggung ta orang enak <tuk> <tuk> tersinggung berarti makome dek-dekan enak nah tersinggung gak diharga diri <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> eh, tapi ini di... Amdan buatin sahuan. Naih, kalau ingin mencocokkan beasiswa, pokoknya turunan-turunan tua aku itu tuh. Aneh nggak terjadi. Muhammad nihku termasuk Sayyid Hasani yang masyur. Setelah Derek al al Alitrisi, tetes tentang Itrothu Rasulillah sallallahu Alaihi Wasallam, nihku wonten Al-Hasani. Al-Hasani yang masyur, yang wonten siapa loh? al Aljilani, wonten Abdul Hasan Nova. Asy-Syadili salam bin Masih kata lah termasuk Said Muhammad al-Albini. Tenggali Al-Fuseni, kayak kata si Mas Yurwan tentang Habib Jerohman Segaf tentang Maulal Aras, tentang keluarga standernya kata. Ada kajian ilmiah. ini kajian ini mau kan pun bab tawaduk, bab akhlak ini kajian ilmiah. Ada kajian ilmiah. Samaan mau kerabati cocok, tapi kudu turun ono. Pertama sing toh baru kayak Mauli tua bu lah. Sampai nyalah keracau terus tetes derengi ormas-ormas Islam, pertama untuk untuk Barokah Maulid mole sinten, abulah, Atas, ya bang yo, gus, ya bang ya keluarga yo, ya bang yo, ya bang yo, ya bang yo, bang ya bang yo, ya bang yo, ya bang ikhtifal ya halaman 15 Kasan di Jawa sabet namban nomo ngebabi kaitane syennema kula was wep kasane ya ana saksi ngeten Bismillahirrahmanirrahim ini dewe sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dalil boleh wa acara ikhtifal acara syukuran bi maulidin nabi faqad jaa fil bukhari annahu khaffafu an abilahab bin kulla yaumisna terus diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan Allah, Adab bisa babi itkihi suwaibah jariyati, terus Abu Lahab lu nak ngopi diurusi suwaibah hari itu ngopi dewe nyapu dewe merko pembantu nekan hormat Sayyidah sinten, Aminah merko gadah putra Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, lu ngotot ini Abu Lahab, juraroh carane ini ya, roh carane makhlul kiam. Tapi urun, apa enggak kalo di gamto urun? Urun, bang, maksudnya urun, jadi promo kabar nabi lahirku urun, sehingga urun kok kaman yang main, -main. jariah pembantu sing biasa ngurus, ngopi ini ngurus macam-macam, dekat no aminah, dan ngurusin anjing nabi. Kafir, abdul hamdul, kafir, tetes khusus maulid nabi ini ku menahdai tiang islam, tiang kafir mawon untuk barokah ya maulid. Niki kersananya tahgif, daripada zaman kerungan-kerung kamu balik tak beri orang-orang tapi ngomongi raper-ber mendingan kerungan kamu saya Muhammad dan Masan karwan saya akan menghawal al-kutifan sampai di mulai saya ya menyebabkan wa yakulu fidelikal hafidh samsuddin Muhammad bin nasiruddin ad-dimizki idhaka nah hadha kafiron jahadamuhu lagunya bang? bisa, apa? ya lagunya saya ingin, aku usah maknanya ah itu tuh Nyanyi nyanyi, bang. <laughs> <laughs> Aku <sih. Saya laughs> ngabih, bang. <laughs> maknani, terus Ini makjur, hormati, bitin, terus mbak yep, terus. apang nyanyi malih. <laughs> nyanyi Pisan kas, bang? Uh, mungkin sering-sering kan sering piring nggak ceritaaniku di sana nih kehormatan majelis maulid kulo judono takdir sore saking said muhammad nobo alhamdulillah baru kayak maulid niku pertama sih ngerasa Abu Lahab padahal nobo kafir suantan al muhaddis adimiski ad dawakan di saira waum idakanan alikane ono sopoh ada ikilah abulahab iku kafir noniku kafir tidak ada yang ada yang mengkritik Abu Lahab atau mencela Abu Lahab dikritik, dicela, ditabat dan yang mengkritik, yang sing mencela Abu Lahab itu pangeran. Nah, dikritik orang wow, tidak biasa, tri, mau pengeeran yang mengkritik itu pengeeran, yang salah itu no, pangeran. tapi di amal maulid, amal maulid turun jadi itu merdeka ke mana Sintan? sebeba ini untuk Barokah hormat Rasulullah SAW. Jangan yang terkobodamuhu oponya Lo Abu Lahab kelawan surat tabatjada. Fil jahimi jahim Jadi orang yang dapat jatah neroko untuk Barokahin apa? Maulid. Ata teko apa anahu ata teko mana riwayat Apa opo andau saat ini Abu Lahab via Yaumil isna ini dalam dino Senin gak iman yang dalam selawas silawas, ikuyuk hafudh dan gawe ringan, opo anhu sanging Abu Lahab, jadi seksane ini aku, khusus dino Senin nabo diringan no, mergoli sururi krono seneng seneng bi Ahmadaklan ya, Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam, melanai ini keapang gajarane ke kata, kok kadang aja begi aku sumpek, sapang nyanyi susunan gafe. Tapi nak nyanyi tok rafaham, goblok blok kafe. <laughs> yo pang yo clear ya Nak nyanyi tok rafaham, goblok blok kafe. Larang ngaji tok, bingung kafe. Lama lana yo ngaji ono nyanyi. Gue bebe, contoh gue bebe. Yo nak ngaji tok rafaham, bingung. Nyanyi tok rafaham, goblok Bingung, be goblok elek kafe nah ini mau koalisi mau ntar Habib Kiai mau penyanyi mau ntar lo buatin penyanyi itu buatan app asal kanggugu Habib buatan app malamnya takonah bila Quran Valesa jadi ono takon ini mau cek Quran Ya ono takon yo aku ngawur ujek ya dalil alil <SILENCIO> bang udara nih penyanyi tersinggung oh aku mantuk Kiai udara penyanyi penyanyi bagus pak enggak ngeragani uang maksudnya yo seneng positif kok samba antang <SILENCIO> <SILENCIO> walalet di aku Tadi aku udah waktu saling kiair oleh Masotno. Kalau Masotno biasa, menurutku yakin agak manti. Jadi tenang mawon. Buatana, buatana itu. Datang jelas ya. Ata An Nahu Fiyaw Isnani Da'iman Yuhofa Fau Anhuli Sururi Bi Ahmad. Datang Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulillah lahirkan jeng Nabi. Ini ku ditakfif diri nggak mau. Seneng urun ngulah badannya. Penting ditambah urun. Nggak penting ditambah urun. Negara nomawil tekon, gua ngomongan gratis. Selamat, selamat, selamat, Abdi selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, saja dapat keringanan selamat, Bagaimana dengan orang sing tulak umri sepanjang umure bi selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, terus niki dalil-dalil yang menunjukkan betapa barokah maulid menariklah santri, orang Abu Lahab mawan, hormat maulid maulidir Rasul Sallallahu alaihi wa sallam ini adalah ilmiahnya bang, tak wacano bang baru aku pamit bang, baru nyanyi, tutup terus aku mulai kalau ingin pamit di bidin, wajah, ini kan aku lari, terus gusiasin Haidar terus diselip tiang kalis, itu putrani guru, itu putunin anak nabi, jadi Bismillahirrahmanirrahim seripot musa lo ngalah yuk penak, nak hitung tawaduk yuk ganjaran, nak hitung ngapes yuk sial yuk ganjaran, bergomad <laughs> mazlum know? jadi mazlum yuk ganjaran, tawaduk yuk ganjaran, kesusu mulai sawangannya harmonis bik keluarga yuk ganjaran, pokoknya tiga agama, ketemu kon yuk ganjaran khusus, bpb mati ganjeng, tiang lu nak duyana, kalo nanti motor teng. Kantor Dinas Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong dhe anak sing ora jelas saleh ora ne, nak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ora jelas salehe, jelas prospek e mawon seneng. Ya ora wong takok, kena apa seneng? Padahal ora jelas prospek e. Ya seneng ae njeneng ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ora jelas saleh ora ne. Iku wae rano sing kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospek e. Kok ana wong rasul, alaihi wasallam. Muhammad halaman 9. Kalau ada orang yang enggak suka Maulid, itu sama juga mengatakan lima da tafrahu bin sallallahu alaihi wasallam. jadi nomor songo, Amin. Uh, nomor 9. Uh, yang 99. Bang, ora kok konfirmasi. Ya. Yang dikatakan Maulid itu adalah Al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daimana wa abadan fi kulli wa fi kulli munasabah wa inda kulli fursatin yaqaw fiha farahun aw sururun aw nashad wa istadu bi dzalika fi syahri maulidihi wa barbi wa fi yaumi maulidi wa sanwala yasikhul li'atin ayasala limada tahtafilun liannahu ka'annahu yaqul limada tafrahuuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jelas sholae terus kowe seneng ada ndak yang tanya enggak kan padahal enggak jelas sholae enggak jelas prospek lo, kok ana wong takok kenapa kok seneng kanjine nabi wong islam aneh dari saen muhammad ha iyo la muhammad nggih niki dawi saen muhammad apakah itu tergambar fa hal yasyxu ajas duraha da sualu min muslimin yasyadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul <tuh>. Masak wong Islam, kok, kok lima data Tafrahuna bin Nabi, itu serah kebayang Jadi ya, nak ngaji, maripin bin, nak nyanyi, maraih isen Jadi sampai untuk loro, ya untuk ilmu, untuk senang Tapi ganjaran gede ilmu, bang, rana nih khadis Rana nih khadis, nabi muji-muji nyanyi, di puji muji mesti ilmu Ya, <_mati> ya dia kalau pamit tinggi kalau tidak kalian bikin ini buat ngurangi tak teman-teman kalau bikin ke bedin aku jauh nama tamu dengan kloyos kuyang mau menurut buat nanti ngomong serius ketok ini udah mergul kesel ngomong serius berarahnya emang nyanyi itu sukses ya Rasul